Oke okay guys, ini gua akan lanjut lagi react nih untuk ngebalas untuk utang reaction gua nih guys yang gua ada hampir seminggu gua nggak salah kayak apa udah seminggu gua nggak reaction ini gua lanjut lagi requestan dari Akmal nih guys ini uh, Teon Grand Open Fly Me to the Moon ini Fly Me to the Moon ini Fly Me to the Moon gua nggak tau guys ya kita langsung tuh the point aja langsung guys let's go pelak Teon guys ya ini gua gedein kalau mau udah Fly Me to the Moon oh iya nih kayaknya oh ya Fly Me to the Moon ini ya bener ya warnanya diroba jadi lebih gimana gitu? Oh gaya Teon Teon banget guys ya? Gue biasanya dengerin yang tentang, tentang yang versi Jazz Jazz Swing Swing gitu guys soalnya guys. Oh lafale keren, lafale keren. <laughs> asik, btw, naikin guys. Oh, nice, tayong suaranya masih bawah, guys. Ya, range bawah. Oke, okay, diapain emang lu nih? Nah, mm. naik kayak asik. Ayo, diapain, diapain. Let's go. <laughs> Grup banget, guys. Hilnya keren loh. Asli guys, tunggu guys. Oh, bassline. Muse, apa suaranya tetap ng ngelandai gitu guys Musiknya groovy tapi. Ini by the way siapa, guys? Oh, uh. Asik. <tik> in another world wah suaranya gila, galak amat nih lagu fly me to the moon ini fly me to the mars nih guys oke okay. sikat neng lah? aku jadi gaming? Oh, shit. kok keren sih, guys? Oh, itu dia, itu dia. Oh my God, atripsnya apa? Oh, surgawi itu tadi, Yunis gitu, deh. Ayla. Terakhir minor gitu, ya Ya, habis guys. Oh. Oh, video klipnya gila, gokil. Ini... By the way, ini project apaan, guys? Project apaan, guys? Ini gue gak paham nih, guys. Di balik uh, video klip ini, di balik lagu ini. Maksudnya, si Teon kenapa nyanyi lagu kayak begini, guys. Gue gak tau, guys. Tapi yang pasti, secara teknik, Ah, udahlah, guys. Kalau ngomongin tae tuh gak ada mati-matinya, guys. Maksudnya tuh etrip etrip itu tuh benar benar surprisingly di ngasih di bagian tertentu dan selalu manis guys nggak lebay jadi nggak terlalu banyak bumbu atau nggak kekurangan bumbu selalu tepat sih guys pengisian pengisian vokalnya dia guys dan musiknya harus uh, benar gue lumayan kaget sih surprise banget gue itu keren mas dari bit yang lebih dark tiba tiba langsung climbing to the mars guys itu the best guys oke okay, guys kalian dulu dari gue thank you for watching jangan lupa untuk like share dan comment di video jangan lupa untuk tombol subscribe this channel bye bye